Hai, apa khabar semua? Video ini adalah khas bagi mereka yang masih lagi tercari-cari program sajana kerja khusus yang sesuai dengan bidang teknologi maklumat. Baiklah, saya ada terima mesej daripada rakan guru yang bertanyakan tentang apa itu program sarjana kerja khusus uh, dalam bidang pengurusan teknologi maklumat ataupun Masters in IT Management yang ditawarkan di Faculty Science Computer dan Teknologi Maklumat Universiti, Universiti Sarawak Universiti saya lah kan Dalam video ini, saya akan terangkan serba sedikit tentang program ini dan saya akan nyatakan lima kelebihan program ini yang mungkin anda tidak tahu Kelebihan pertama program ini adalah ia terbuka kepada semua pemegang ijazah sarjana muda ataupun degree holder dalam apa jua bidang. Tidak terhad kepada mereka yang dalam bidang IT sahaja ataupun mereka yang dalam bidang sains komputer ataupun teknologi maklumat sahaja. So, maksudnya kalau anda berada di bidang lain tapi berminat tentang IT, anda boleh memohon untuk menyertai program ini. Itulah uniknya program ini. Kelibahan kedua program ini adalah mod pembelajaran yang fleksibel. Anda boleh pilih sama ada nak sepenuh masa ataupun nak separuh masa. Kalau sepenuh masa, anda boleh habiskan kesemua kursus dalam tempoh setahun ataupun tiga semester. Dan kalau separuh masa, anda boleh habiskan dalam tempoh dua tahun. Terpulang kepada kemampuan diri anda. Dan yang paling penting, kelas-kelas yang anda daftarkan untuk setiap semester itu tidak akan berlangsung pada hari bekerja. Ia akan berlangsung pada hari minggu. Maksudnya, anda tidak perlu risau. Kalau kursus-kursus ini akan ganggu kerja hakiki anda. So, masih boleh terus bekerja sambil belajar. Kenapa tidak mahu kan? Ini sangatlah fleksibel dan anda tidak perlu risau tentang nak ambil cuti untuk belajar dan sebagainya. Anda masih boleh teruskan pekerjaan anda sambil itu boleh lagi belajar. Fleksibel kan? Kelebihan ketiga adalah struktur program yang dinamik dan juga relevan dengan perkembangan semasa. Kita tak naklah ambil program yang mungkin dah ketinggalan zaman ataupun tidak selari dengan perkembangan semasa program ini sebenarnya sangat selari dengan apa yang sedang berlaku sekarang iaitu uh, kemajuan dari segi teknologi maklumat uh, yang menghadapi uh, revolusi perindustrian 4.0 dan juga perkembangan semasa yang sedang uh, membantu kita dalam menuju ke era ekonomi digital jika anda perhatikan senarai khusus yang ada dalam program ini, anda akan dapati bahawa kursus-kursus ini tidaklah cenderung ke arah IT sahaja. Anda akan belajar juga tentang uh, cara nak mengendalikan projek, cara nak menggunakan data-data penting untuk tujuan perniagaan dan sebagainya. Contohnya, business intelligence, project management, cyber security semua ini akan membantu anda memajukan diri anda dalam uh, bukan saja dalam bidang IT tetapi juga pengetahuan IT yang penting merentas bidang anda. Maksudnya, anda boleh gunakan ilmu-ilmu praktikal yang anda belajar dalam program ini dalam apa jua bidang yang anda sedang lakukan sekarang. Contohnya, kalau anda guru dalam bidang pendidikan, anda boleh gunakan ilmu ini dalam membantu sekolah dalam mungkin mereka bentuk pangkal data pelajar dan seumpamanya kerana program ini memang khusus untuk anda belajar sesuatu yang dapat membantu anda dalam pelbagai bidang. Tidak terhad kepada bidang IT semata-mata. Kelebihan keempat adalah pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Saya selalu dengar lah ramai yang kata belajar IT ini pelu ke sampai ke tahap sajana ataupun masters. Kita sekarang dah ada pelbagai laman sesawang ataupun website yang membantu kita untuk belajar tentang IT daripada programming sampailah kepada ilmu AI dan seumpamanya. Itu memang betul tapi ramai yang tidak ketahui bahawa apabila kita melalui program berstruktur seperti ini sebenarnya kita berpeluang untuk berinteraksi dengan pakar-pakar, dengan pensyarah-pensyarah berpengalaman dan juga rakan-rakan seperjuangan yang mungkin dari pelbagai bidang. Ini membantu kita untuk melihat sesuatu perkara itu dengan lebih luas dan tidak terkongkong dengan apa yang kita hanya baca di laman web ataupun ikuti di laman sesawang sahaja. Itu yang penting sebenarnya. Interaksi itu yang Membantu kita untuk belajar dengan lebih efektif Bukan sahaja belajar secara sendiri Sebab itulah program-program sebegini Membantu anda untuk belajar secara kolaboratif Ataupun secara berkumpulan Anda dapat berinteraksi dengan lebih baik Dan membantu anda menguasai sesuatu bidang itu Ataupun kursus itu dengan lebih jelas Kelebihan kelima program ini adalah tawaran diskaun eksklusif kepada pelajar baru wow. Terdapat tiga jenis diskaun yang ditawarkan setakat ini iaitu untuk pelajar baru bukan dalam layu ni mas yang alumni Unimas dan juga warga emas tawaran diskaun-diskaun ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat semasa dan rebutlah peluang ini sementara diskaun ini masih ada so itulah lima kelebihan program Sarjana Pengurusan Teknologi Maklumat ataupun Masters in IT Management yang ditawarkan di Unimas so jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang program ini Klik link yang diberikan di ruang description dan jika ada apa-apa soalan boleh ajukan terus kepada penyelaras program tersebut yang ada di dalam link yang diberikan itu. Baiklah itu sahaja daripada saya. Salam hormat dan kita jumpa di video yang lain.